assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi Wasallam Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada tiga arti bila orang didekati, atau didatangi kucing menurut Islam, ada suatu pesan atau tanda dari Allah. Kucing adalah salah satu hewan, yang menjadi istimewa dalam Islam. Hal ini disebabkan kucing merupakan hewan peliharaan, Nabi Muhammad SAW, yang sangat disayang. Nabi Muhammad SAW sendiri, pernah memiliki kucing yang sangat dicintai, dan diperlakukan dengan baik yang diberi nama Muesa. Nabi Muhammad SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan, hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis Riwayat Abu Daud nomor 75, Tirmidzi nomor 92, An-Nasai nomor 68, dan Ibnu Majah nomor 367. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan sanat ini sahih kucing yang bisa ditemui dimanapun keberadaannya seperti kucing rumah jalanan atau disebut kucing liar hingga tempat perawatan hewan beberapa diantaranya bila didatangi atau didekati kucing mungkin ada yang memberikan makanan namun sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu jika mengalami kondisi ini Jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Rasulullah tersebut. Berpikirlah sejenak, kenapa Anda bisa didatangi kucing? Tahukah Anda, bahwa kucing menurut Islam yang datang itu, ternyata membawa pesan atau tanda dari Allah? Berikut tiga arti bila didatangi, atau didekati kucing secara tiba-tiba menurut Islam. Satu. 1. Ada rezeki yang harus kamu berikan pada kucing. Jika kamu tiba-tiba didatangi, atau diikuti oleh kucing, tandanya Allah subhanahu SWT mengingatkan, manusia hakikat memberi kepada sesama makhluk hidup, termasuk kucing maka bersyukurlah. Bahwa sesungguhnya, rezeki yang didapatkan selama ini terdapat hak orang, atau makhluk lain ciptaan Allah subhanahu SWT, salah satunya kucing ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi dalam konteks kucing yang datang saat makan mengingatkan kalau karena Allah yang kita terima juga harus dibagikan dengan makhluk lain seperti kucing artinya dalam makanan yang disantap ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. 2. Ladang kebaikan atau sedekah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan satu kebaikan maka balasannya akan diberi 10 kali lipat kebaikan lainnya. Memberi makan kucing termasuk sedekah. Meski hewan kesayangan Nabi ini tidak bisa membalas kebaikan Anda, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan ganjaran kebaikan lebih. Jika kita berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat kepada kucing, hewan ini tentu tidak bisa membalas, apa yang sudah diberikan terhadap kucing. 3. Tanda datang rezeki, bisa jadi datangnya kucing kepada Anda, yaitu sebagai tanda akan datang rezeki baru melalui hewan ini. Apabila ada kucing liar, yang hanya sekedar ingin berteduh di rumah, atau meminta sedikit makanan, maka lakukanlah yang terbaik. Rezeki itu luas bukan hanya tentang sekedar uang, tetapi meliputi seluruh kehidupan. Namun, Apabila Anda menolaknya, bisa jadi Allah Subhanahu SWT menarik kembali, atau menundanya lebih dulu rezeki yang akan didapatkan. Semoga kita semua termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut, dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu SWT,